Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Asri Fatun Agustini Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi himpunan Untuk sub-materi mengidentifikasi sifat-sifat himpunan Bagian yang pertama yaitu tentang himpunan bagian Nah, himpunan A disebut sebagai himpunan bagian dari B Jika setiap anggota A juga menjadi anggota himpunan B Dinotasikan dengan seperti ini. Kemudian, jika himpunan A merupakan anggota himpunan B, maka A iris B sama dengan A. Contoh, himpunan B memiliki anggota 1, 2, 3. Sebutkan himpunan bagian dari B. Nah, alternatif penyelesaiannya, yang pertama kita pahami terlebih dahulu dari soal Apa yang diketahui? Kemudian apa yang ditanyakan? Nah, dari soal diketahui, himpunan B memiliki anggota 1, 2, 3. Kemudian yang ditanyakan, himpunan bagian dari B. Himpunan bagian dari B adalah, selalu diawali dengan himpunan kosong. Kemudian 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, dan terakhir 1, koma dua koma tiga. gitu ya cara menentukan himpunan bagian perlu diingat nih teman-teman diawali dari himpunan kosong selanjutnya yaitu himpunan kuasa Nah apa itu himpunan kuasa himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A yang dilambangkan dengan P dalam kurung banyaknya anggota himpunan bagian dilambangkan dengan nPA Contoh, himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, 4 Tentukan banyaknya himpunan bagian dari A Nah, bila yang diminta adalah menentukan saja banyaknya Tanpa diminta untuk menunjukkan anggotanya Kita bisa menggunakan cara N dalam kurung P, Sama dengan 2 pangkat N Di mana N adalah Banyaknya anggota dalam himpunan Nah diketahui himpunan A memiliki berapa anggota ya Kita coba hitung yuk Satu, dua, tiga, empat Banyaknya anggota ada empat Sehingga diketahui nA sama dengan empat. Nah yang ditanya Banyaknya himpunan bagian dari A Sehingga kita bisa gunakan rumus 2 pangkat N N nya kan tadi 4 Berarti 2 pangkat empat Dua pangkat 4 adalah dua kali dua kali dua kali dua diperoleh sama dengan enam Selanjutnya, ke sifat yang ketiga yaitu himpunan yang sama. Nah, himpunan A sama dengan himpunan B. Jika setiap anggota himpunan A adalah anggota himpunan B, dan sebaliknya. Intinya, dua himpunan dikatakan sama bila memiliki anggota yang sama. Ditulis A sama dengan B. Contoh, himpunan A di mana X adalah faktor dari 6. Dan B, 1, 2, 3, 6. Pertanyaannya, apakah A sama dengan B? Oke, kita mulai dulu. Yang diketahui apa ya dari soal tersebut, yaitu himpunan A memiliki... Anggota faktor dari 6 itu berarti 1,2,3,6 Kemudian himpunan B sama dengan 1,2,3,6 Dapat kita lihat Anggota dari himpunan A dan himpunan B itu sama Sehingga Apakah A sama dengan B? Jawabannya ya Karena anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B Maka A sama dengan B Selanjutnya Nah, sifat yang keempat adalah himpunan ekuivalen. Himpunan A dan B dikatakan ekuivalen jika banyak anggota dari kedua himpunan tersebut sama. NA sama dengan NB. Contoh, himpunan P memiliki anggota A, B, C, D dan himpunan Q memiliki anggota E, F, P, H. Apakah himpunan A ekuivalen dengan himpunan B? Nah, alternatif penyelesaiannya Diketahui, himpunan P itu memiliki anggota A, B, C, D, dan himpunan Q memiliki anggota E, F, G, H. Nah, yang ditanya apakah himpunan A ekuivalen dengan himpunan B? Kita ketahui, banyaknya anggota himpunan P itu ada empat, kemudian banyaknya anggota himpunan Q atau dinotasikan NQ sama dengan 4. Karena nP sama dengan nQ, banyaknya sama yaitu anggotanya 4, maka A ekuivalen dengan B dinyatakan dengan seperti ini. Jelas ya. Sekarang kita lanjutkan ke sifat yang kelima yaitu himpunan yang saling lepas. Nah, himpunan A dan B dikatakan saling lepas dinotasikan dengan A garis miring 2, kemudian B jika tidak ada anggota himpunan A yang menjadi anggota himpunan B, dan sebaliknya. Dimana A iris B sama dengan himpunan kosong, jadi tidak ada yang beririsan. Contoh, himpunan A memiliki anggota 0, 1, 2, 3, dan himpunan B memiliki anggota 7, 8, 9, 10. Apakah himpunan A dan himpunan B dikatakan saling lepas? Diketahui, himpunan A memiliki anggota 0, 1, 2, 3 Dan himpunan B memiliki anggota 7, 8, 9, 10 Yang ditanyakan, apakah himpunan A dan himpunan B dikatakan saling lepas? Nah, karena tidak ada anggota himpunan A yang menjadi anggota himpunan B Atau sebaliknya, maka A dan B saling lepas Dimana? A iris B sama dengan himpunan kosong, tidak ada anggota yang saling beririsan. Berikutnya kita akan belajar cara menyelesaikan masalah matematika. Diketahui himpunan P memiliki anggota A, B, C dan himpunan Q memiliki anggota B, C, D, E. Selidiki apakah kedua himpunan ini saling lepas. Nah, berdasarkan informasi di atas, buatlah hal-hal yang diketahui dan ditanyakan dari soal. Apakah data yang diketahui kurang, cukup, atau berlebih untuk menghitung hal yang ditanyakan? Kemudian yang B, gambarlah himpunan P dan Q dalam diagram Venn. Yang C, berdasarkan gambar, apakah himpunan P dan Q saling lepas? Kemudian yang D, Bagaimana menurut anda cara menentukan himpunan saling lepas? Oke, okay, kita mulai terlebih dahulu dari yang A yaitu memahami masalah. Jadi apabila ada soal kalian pahami terlebih dahulu masalahnya. Mulai dari yang diketahui itu apa, yaitu himpunan P memiliki anggota ABCD dan Q memiliki anggota BCD E. Kemudian kalian selidiki. Kemudian kalian mencoba merencanakan penyelesaian masalah. Kita gambar dalam diagram Venn sesuai instruksi. Ini himpunan P yang memiliki anggota A, B, C. Nah, di antara himpunan P dan Q yang memiliki anggota sama adalah B dan C, sehingga B dan C diletakkan dalam irisannya ini. Kemudian himpunan um, P memiliki anggota A, B, C, D, dan himpunan nanti Tadi memiliki anggota B, C, D, E B, C-nya sudah di sini Jadi tinggal kita tambahkan D, E Dalam menggambar diagram Venn Kita buat persegi panjang terlebih dahulu Kemudian di pojok atas diberi huruf S besar Kemudian kita buat lingkaran Dan diberi nama himpunannya misalnya himpunan P Pemberian nama himpunan menggunakan huruf kapital Nah, himpunan K juga diberi huruf kapital Kemudian kita lihat apakah ada yang beririsan atau dari kedua himpunan ini yang memiliki anggota sama. Apabila ada, kita taruh uh, anggota yang sama tersebut di irisannya. Nah, untuk yang lain kita tuliskan sesuai dengan anggota himpunan tersebut. Mudah ya untuk menggambar diagram Venn. Selanjutnya, yang C menyelesaikan pemecahan masalah setelah kalian memahami apa yang diketahui, apa yang ditanya, dan kalian mencoba merencanakan penyelesaiannya, sekarang kalian menyelesaikan. Dilihat dari diagram Venn di perencanaan penyelesaiannya, bahwa antara himpunan P dan Q tidak saling lepas karena BC merupakan anggota himpunan P dan BC merupakan anggota himpunan Q. Nah, selanjutnya bagian D, memeriksa kembali. Nah, menurut saya, cara menentukan himpunan saling lepas atau tidak diawali dengan cara menggambarkan dalam diagram Venn. Kemudian dari diagram Venn dapat terlihat jelas bahwa himpunan P dan Q tidak saling lepas sebab BC anggota P dan DC anggota Q atau terdapat irisan. Gitu ya. Selanjutnya kita ke latihan soal. Latihan yang pertama. Kerjakan di buku tulis kalian, ya. Tulislah semua himpunan bagian dari himpunan A yang memiliki anggota H, I, A, T. Alternatif penyelesaiannya, tulis yang diketahui, yang ditanya, kemudian kalian jawab. Himpunan bagian dari A adalah apa? Selanjutnya, untuk yang soal nomor 2, tentukan banyaknya semua himpunan bagian dari himpunan A, di mana himpunan A memiliki anggota X kurang dari 6, kurang dari enam ya, dan X anggota himpunan bilangan cacah. Nah, alternatif penyelesaiannya, tuliskan dari yang diketahui terlebih dahulu, kemudian kalian coba bilangan cacah itu di sajikan dalam bentuk mendaftar anggotanya himpunan bilangan cacah dimulai dari 0 berarti 0 1 2 3 4 5 banyaknya anggota himpunan A ada 6 yang ditanyakan banyaknya himpunan bagian dari himpunan A tadi kita sudah belajar bagaimana cara menentukan uh, banyaknya semua himpunan bagian menggunakan rumus ya Kemudian latihan yang ketiga, diketahui himpunan A memiliki anggota X di mana X lebih dari sama dengan 4 kurang dari sama dengan 7 X anggota himpunan bilangan asli. Banyaknya anggota himpunan kuasa dari A adalah, nah untuk alternatif penyelesaiannya, tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Nah, pertama, kalian coba tuliskan dengan mendaftar anggotanya Kemudian tentukan banyaknya NA ada berapa Nah, selanjutnya banyaknya anggota himpunan kuasa dari A Bisa kalian tentukan ya Latihan yang keempat Jika Ki, bilangan kelipatan 3 antara 1 dan 15 Banyaknya himpunan bagian Q yang memiliki tiga anggota adalah Nah, alternatif penyelesaiannya Tuliskan terlebih dahulu yang diketahui. Himpunan Q uh, bilangan kelipatan 3 antara 1 dan 15. Kemudian kalian tentukan anggotanya dari himpunan Ki, yaitu 3, 6, 9 dan 12. Kemudian tuliskan apa yang ditanya. Dan ditanya banyaknya himpunan bagian Q yang memiliki 3 anggota. Nah, kemudian kalian jawab. Dengan cara menuliskan himpunan bagian yang memiliki tiga anggota Silakan dicoba Latihan kelima Diberikan pasangan-pasangan himpunan sebagai berikut Himpunan A Bilangan prima kurang dari 11 Himpunan B adalah X Dimana X lebih dari satu Dan X kurang dari sama dengan 11 X merupakan anggota himpunan bilangan ganjil dan C, semua faktor dari 12 D, bilangan genap antara 2 dan 14 Pasangan himpunan yang ekuivalen adalah Nah, alternatif penyelesaiannya Tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui Nah, himpunan A merupakan bilangan prima kurang dari 11 Bilangan prima adalah Bilangan yang habis dibagi oleh angka satu dan dirinya sendiri Sehingga diperoleh Himpunan A memiliki anggota 2, 3, 5, 7, dan banyaknya anggota himpunan A ada 4. Kemudian himpunan B memiliki anggota 3, 5, 7, 9, dan 11. Banyaknya anggota himpunan B adalah 5. Nah, kemudian himpunan C semua faktor dari 12. Nah, diperoleh 1, 2, 3, 4, 6, 12, ini kok bisa seperti ini anggotanya? Nah, jadi faktor dari 12 itu apabila dikali, nanti hasilnya 12. 1 x 12 hasilnya 12, 2 x 6 hasilnya 12, 3 x 4 hasilnya 12. Banyaknya anggota himpunan C, yaitu 6. Kemudian, himpunan D adalah bilangan genap antara 2 dan 14. Himpunan genap adalah... Bilangan yang habis dibagi dua yaitu 4, 6, 8, 10, dan 12 Banyaknya anggota himpunan D adalah 5 Nah yang ditanyakan pasangan himpunan yang ekuivalen. Nah coba kalian pahami terlebih dahulu apa itu himpunan uh, yang ekuivalen. Sebab itu silahkan menjawab. Silakan kerjakan latihan sebanyak 5 soal di buku tulis kalian. Jangan lupa menggunakan langkah-langkah mulai dari yang diketahui, kemudian yang ditanya, kemudian merencanakan penyelesaian. Dan jangan lupa terakhir kalian harus cek ulang apakah jawaban kalian sudah tepat. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!